Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kita jalan-jalan Kita cari menu Cari resep Dan kita Let's go Untuk mencari kuliner Kecil dan enak Oke teman-teman Jangan lupa di Like, share, komen, dan subscribe nya. Oke teman-teman Semoga teman-teman diberi kemudahan Diberi rizki diberi ke mudahan segala urusannya sehat selalu panjang umur oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh let's go asiknya kita berburu ya benar-benar mendurung oh betapa senangnya hatiku dulu Yeah. Sekian kalau ketemu jajanan waktu kecil dulu Aku pengen beli Dan mencobanya lagi Hanya di ya. Masuk ke youtube ya sosis sicipin namanya sosis. resep ya Aku kecil dulu, aku pengemudi dan mencintai lagi. Nanti dikasih tahu. Abis keliling Lihat jajanan Ini namanya Apa ini ya Wow Ini namanya Apa ya Sosis Sosis gulung telur teman-teman Hmm Ah, teman -teman. ini jualannya di sekolahan pinggir jalan, nah, kalah sama restoran teman -teman. enak. Hmm. Hmm. Jadi kalau kita pengen jajan itu halus dengan sehat enak nah, ini namanya cimin teman-teman cimin itu ter terbuat dari aci telur teman-teman oke teman-teman Ikutan terus kelanjutannya. Jangan lupa minta dukungannya supaya channel ini berkembang dan bermanfaat bagi pedagang-pedagang yang lain. Terus berjuang, telaten dan jangan lupa di like, share, komen dan subscribe nya. Oke teman-teman, ini namanya cimin, ini sosis gulung, teman-teman. Sosis telur, crispy. Hmm. Ini kalau dikembangin, ini bagus, teman-teman. Hmm. Hmm. Ini harganya sejangkau, teman-teman. Tapi kualitasnya ini. Oh mantap jatuh-jatuh hmm, hmm. Hmm. Oke okay, teman-teman Dulu itu dulu Selanjutnya Semoga Teman-teman jangan ngelag yang subscribe diberi kelancaran diberi rezeki diberi diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dari segala urusannya. Oke, teman-teman. Oke. Jangan terus kelanjutannya, teman-teman. Ceplos channel. Oke, kita bongkar resep yang ada di video ini. Semuanya. Okay, let's go.